Oke, okay, what's up? Kembali lagi dengan Alem di sini. Kali ini Alem akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang terbaru. Kali ini Alem akan membagikan drama terbaru yang berjudul Alchemy of Souls. <laughs> Apaan sih? Itulah pokoknya ya. Oke, okay, kita mulai dari episode yang pertama. Episode yang pertama dimulai dari sekelompok orang pengantar arak datang ke Jin Yeowon. Namun Choyeon menghancurkannya dan membiarkan salah satu dari mereka masuk ke Jin Yeowon untuk mengambil air penggantinya Namun pemuda itu tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita cantik yang membuatnya terpersona saat meminta arak miliknya Namun si wanita itu segera pergi saat mendengar pelayan mencarinya dengan memanggil nona Jin Ya dia adalah Jin Buyeon, putri sulung keluarga Jin dan pewaris Ji Yeowon Komoda itu menceritakannya pada rekannya, namun mereka tidak percaya karena keluarga Jin hanya memiliki seorang putri, yaitu Choyeon saja. Tiba-tiba saat pengantar arak membicarakan tentang jimat yang dibuat dari tubuh naksu yang berubah jadi batu, mereka dikejutkan dengan keberadaan pemindah jiwa. Di sana mereka bertemu dengan Jang Uk yang berhasil memusnahkan si pemindah jiwa tadi. Dan mereka baru menyadari identitas Jang Uk setelah dia pergi. Jang Uk menyendiri di dalam hutan sambil memikirkan naksu, kekasih yang sudah menusuknya dengan pedang hingga tewas Namun Jang Uk bisa hidup kembali berkat kekuatan dari batu es yang berhasil dia dapatkan Dangu yang kini menjadi pemimpin Song Rim mengejar pemindah jiwa lainnya Namun dia berhasil kabur dan menyusup ke Jin Nyowon. Jelas saja mereka sulit menangkapnya karena jinyowon melarang siapapun masuk ke sana sejak tiga tahun yang lalu Danggu pun akhirnya bertemu dengan Choiyeon setelah pernikahan mereka batal tiga tahun yang lalu karena tragedi pemindahan jiwa yang merenggut nyawa ayah Choiyeon Danggu tetap dilarang masuk meski sudah memohon pada Choiyeon namun, diam-diam, janguk menyelinap masuk menggunakan kekuatannya sehingga cowok yang menyadari itu pun tidak bisa mencegahnya. Ternyata, jangkuk ditugaskan untuk menangkap peminta jiwa oleh kerajaan dan pertemuan umum. Cowok menapalkan hal itu pada ibunya, namun ibunya khawatir kalau keberadaan buyon bisa diketahui oleh jangkuk. Ya, meskipun sudah dipasang tabir penghalang agar tidak ada yang bisa masuk ke papilion tempat buyon disembunyikan. Namun, kekhawatiran mereka pun terjadi saat Jang Wuk menangkap si pemindah jiwa tepat di depan gerbang papilion itu. Dia berhasil masuk melewati tabir penghalang itu dan bertemu dengan Buyeon. Namun, Jang Wuk yang tidak mengetahui identitas Buyeon malah mengiranya penyihir payah yang dikurung oleh keluarga Jin. Sedangkan Buyeon juga tidak mengakui identitasnya dan malah meminta bantuan pada Jang Wuk untuk membawanya pergi dari papilion itu. Karena kekuatan Buyeon, dia bahkan bisa mengetahui kalau Jang Uk mempunyai batu es dalam tubuhnya yang membuatnya memiliki kekuatan langit. Jang Uk pun akhirnya mengerti kalau wanita di hadapannya itu bukanlah penyihir payah dan menanyakan identitasnya. Namun, Buyeon tetap merahasiakannya dan malah bernegosiasi dengan Jang Uk kalau dia mau membantunya pergi. Dia akan memberitahukan identitas dirinya, dan pasti Jang Uk akan terkejut akan hal itu. Namun, Jang Uk tidak tertarik di sini, nih, guys, karena tidak ingin mencari masalah lagi dengan keluarga Jin. Buyeon tetap membujuk Jang Uk karena dia tidak akan melarikan diri. Beralasan kalau hanya akan jalan-jalan saja, karena meskipun dia berusaha kabur, dia akan tetap tertangkap karena dia memakai gelang pelacak itu. Karena penasaran, Jang Uk pun menanyakan alasan Buyeon dikurung di sana. Bu Yon menjawab karena kesalahannya, yaitu dia masih hidup di dunia ini, padahal dia sudah lama meninggal Choi Yeon yang curiga Jang Ouk masuk papilion itu, akhirnya dia memeriksanya Namun hanya ada kakaknya saja di sana, dan buyon juga merahasiakan kedatangan Jang Ouk tadi Bu Yon pun akhirnya mengetahui kalau pria yang ditemuinya tadi adalah seorang penyihir yang menangkap pemindah jiwa Dan ternyata Jang Ouk juga membantu buyon membuat jalan untuk kabur dari papilion itu karena dia berubah pikiran setelah mengetahui kalau kesalahan mereka sama, yaitu masih hidup di dunia ini. Tuan Heoyom dan Danggu mengkhawatirkan keadaan jang Uk karena kini tidak mempunyai teman untuk berbagi keluh kesahnya. Apalagi saat dia sudah mengeluarkan energi untuk menangkap pemindah jiwa yang pasti malam ini jang Uk tidak bisa tidur dengan tenang. Janguk pun pulang ke rumahnya dan Kim Doju yang selalu setia melayaninya pun juga mengkhawatirkan keberadaannya. Dan benar saja malam itu Janguk diganggu oleh arwah-arwah dari pemindah jiwa yang menginginkan kekuatan langit dari batu es yang dimilikinya itu. Dan itulah penderitaan yang harus dialami Janguk karena memiliki kekuatan langit. Kim Doju mengunjungi Songrim dan melihat Dangu yang kini menjadi pemimpin Songrim Meskipun bukan penyihir hebat, namun dia seorang pembisnis yang cerdas. Nona Yunok, ok, cucu dari Tuan Heoyom kini menjadi perawat ratu karena ratu masih sakit akibat efek samping dari ritual pemindahan jiwanya dahulu. Ternyata, Yunok ok masih menyukai janguk ok hingga sekarang, terbukti dari dia yang masih mengkhawatirkan keadaan janguk ok beberapa tempo hari dengan memberikan obat untuknya. Namun, janguk ok masih tetap saja menolak perasaan Yunok. Ok. Tuan Heoyo meminta Kim Doju untuk menghentikan Tuan Jin dari hobi barunya jika nanti bertemu dengannya. Dan ternyata setelah Tuan Jin berhenti menjadi pemimpin Songrim, dia mempunyai hobi bercocok tanam dan membuat kimchi. Pantas saja Tuan Heoyo memohon agar Kim Doju menghentikan hobi barunya. Karena kimchi buatannya tidak enak, namun Tuan Jin tetap percaya diri kalau orang-orang ketagihan dengan masakannya. Tentu saja Kim Dojo juga tidak berhasil menghentikan hobi barunya itu. Saat melihat bunga pacar air, Kim Dojo teringat dengan perasaannya kepada Tuan Jin. Yang terpaksa dia lupakan demi merawat Jang Uk yang sakit hingga kini. Dan merelakan hubungannya dengan Tuan Jin berakhir. dangu mendengar kabar pesta pernikahan Jin Yeowon. Mengira kalau Coyon lah yang akan menikah, namun ternyata eh, ternyata yang akan menikah adalah Buyeon. Ibu Coyon yakin kalau wanita di papilion itu adalah putrinya, meskipun tubuhnya adalah milik Naksu, namun jiwanya adalah jiwa putrinya, Jin Buyeon. Coyon dan juga ibunya menemui Buyeon, memberitahu tentang pernikahannya. Buyon mengira kalau dia akan dibebaskan setelah menikah, namun ternyata salah. Ibunya tetap akan mengurungnya di sana, dan yang harus Buyon lakukan adalah tetap tinggal di Pavilion itu dan menikah. Lalu, melahirkan seorang putri yang akan menjadi penerus Jin Won selanjutnya. Karena ibunya yakin kalau anak yang akan dilahirkan dari putri sulungnya itu, dia akan memiliki kekuatan luar biasa. Jelas saja, Buyeon menolaknya. Namun, itu bukanlah hal yang bisa dia tolak, karena itu adalah perintah yang harus Buyeon lakukan. Karena ibunya sudah memilih pria dari keluarga So yang tinggal di Kota Pertahanan Soho sebagai calon suami Buyeon setelah tiga hari berlalu. Seo Yul pun kembali ke kota pertahanan Daiho bersama pamannya Sedangkan Gururi menyuruh Putra Mahkota untuk menyerahkan imbalan kepada Jang-Uk Seperti biasanya karena sudah berhasil menangkap pemindah jiwa lagi Bermaksud agar Putra Mahkota menjadi teman penghibur untuk Jang-Uk meskipun hanya untuk sebentar saja Putra Mahkota pun menemui Jang-Uk yang berada di Jongjingak yang kini kosong Karena semua penyihir pergi dan hanya Jang-Uk saja yang tersisa Putra mahkota pun menemui Janguk dan meminum arak serta mengobrol, namun tampaknya pembicaraan mereka tidak terlihat baik. Apalagi saat Janguk menyinggung soal Jinmo yang sepertinya masih memprovokasi putra mahkota agar membenci Janguk. Buyeon berhasil kabur melalui jendela berkat bantuan jalan keluar yang dibuat oleh Janguk waktu itu. Choyun dan pelayannya pun berusaha mencari lewat gelang pelacak itu sebelum ibunya mengetahui hal itu. Bu pergi ke Chishon Ru untuk mencari calon suaminya agar bisa diajak negosiasi. Bu pun bertemu dengan Juwal dan bertanya tentang pria dari keluarga Seo. Namun Juwal mengira kalau itu adalah Seo Namun Bu Yul tidak mengenalnya dan menyuruh Juwal memberitahu dengan memberikan sebuah imbalan. Membuat Juwal akhirnya menceritakan tentang keempat pria idaman di Daeho, yaitu putra mahkota, Danggu, Seo Yul, dan Janguk. Namun saat pelayan Jowon memberitahu tentang simbol Jinyowon yang berada pada barang Buyeon tadi membuat Buyeon kabur karena dituduh sebagai pencuri. Danggu yang berada di sana untuk menemui Seoyul pun berpapasan dengan Buyeon yang kabur. Akhirnya Buyeon pun menunggu calon suaminya di pelabuhan. Namun tepat saat Seoyul tiba dan berpapasan dengannya, Buyeon malah sedang berusaha bersembunyi menghindari pelayan Jinyowon. Yang juga hendak berada di sana, Buyeon pun pergi menaiki perahu untuk menghindarinya dan tidak berhasil menemui calon suaminya. Saat Buyeon sedang menaiki perahu, orang-orang di sekitarnya membicarakan janguk yang saat itu sedang berada di sana dan membuat Buyeon akhirnya mengetahui kalau pria yang menolongnya tempo hari adalah janguk si pria nomor empat, pria terkuat di dunia ini. Janguk yang kebetulan juga melihat Buyeon membawanya ke restoran. Dan orang-orang yang berada di sana langsung pergi saat melihat janguk seolah ketakutan. Buyeon pun menceritakan tentang pernikahannya, dan dia kabur karena menolaknya. Dia pun juga mengungkapkan identitasnya sebagai Buyeon kepada janguk, namun dia tidak mempercayainya. Saat melihat jangkok, membantu Buyeon mendapatkan ide untuk menghindari pernikahan itu dengan cara memilih calon suaminya sendiri, dengan tiba-tiba dia memilih jangkok untuk menikah dengannya dan menjadi suaminya. Danggu dan Seoyul berada di Jongjigak. Mereka merasa sedih karena kini tempat itu menjadi kosong. Seoyul merasa bersalah karena meninggalkan Danggu dan Janguk saat tragedi itu terjadi. Namun Danggu juga mengerti kalau Seoyul juga menderita karena Naksu, karena dialah yang pertama bertemu dengan Naksu. Janguk menolak permintaan Buyon, padahal Buyon yakin itu adalah rencana yang sempurna mengingat kalau hubungan Janguk tidak baik dengan Jinyowon, yang berarti akan membuat Buyon diusir jika dia menikah dengan Janguk. Namun tetap saja Janguk menolaknya meskipun Buyon berparas cantik. Buyon hampir ketahuan oleh pelayannya saat akan pergi dari restoran. Namun Janguk kembali dan melindunginya untuk memastikan kalau dia benar-benar Buyon yang asli Dan akhirnya Janguk pun mempercayainya Dan Buyon akan membantu Janguk dengan kemampuannya itu jika dia mau membantunya membatalkan pernikahannya Namun Janguk malah akan mempertimbangkannya terlebih dahulu Dan Buyon mengingatkan tentang waktu pernikahan yang akan diadakan pada saat bulan pertama di bulan itu juga Bu benar-benar mengharapkan kedatangannya dan akan menunggu Jang Wuk menyelamatkannya. Choi mendengar kabar kalau Dang Gu sudah mengetahui kabar pernikahan Jin Yowon dan dia juga berpikir kalau Dang Gu pasti mengira dialah yang akan menikah. Seo Yul pergi mengantar Dang Gu yang mabuk setelah mereka makan dan minum bersama dengan Jang Wuk dan Tuan Jin. Tuan Jin menyinggung soal pernikahan Jinyowon dan benar saja, dia juga tidak mengetahui tentang keberadaan Buyeon dan mengira kalau itu pernikahan Choyeon. Janguk pun bertanya tentang batu es itu, karena dia sangat menderita menyimpan kekuatan batu es itu di dalam dirinya dan ingin mengeluarkannya. Namun jika dia mengeluarkannya, maka dia akan mati. Janguk malah tidak memperdulikan hal itu yang dia inginkan hanya menjadi lebih tenang dan melepaskan bebannya. Hari pernikahan Buyon pun tiba dan dia sedang didandani untuk pernikahannya itu dan ternyata pria yang akan menikahi Buyon itu adalah pamannya Seoyul. Bahkan Seo Yul pun baru mengetahuinya pada hari itu juga. Cho Yeon mencoba menghibur kakaknya yang terlihat sedih dan sedang mengharapkan kedatangan Janguk untuk menolongnya. Calon suami Buyon, Yeon, dan juga ibunya sudah siap di tempat pernikahan itu akan berlangsung Ternyata ibunya sengaja memilih paman Seoyul itu karena berpikir kalau pria itu akan mudah dikendalikan olehnya berkat kekuasaan Jin Yowon Yang juga akan diterima pria itu Jelas saja hal itu membuat Choi sedih karena itu berarti pria tersebut tidak bisa membantu kakaknya bebas dari kurungan Saat Buyeon dalam perjalanan dia merasa putus asa Menyerah kalau Jing Wuk tidak akan membantunya namun, tiba-tiba saja kekuatan sihir muncul, membuat perahu yang ditumpangi Buyeon menghilang dan malah berada di sebuah danau yang misterius. Dan di tepi dermaga, sudah ada syok janguk yang menantinya, membuat Buyeon tersenyum bahagia karena janguk benar-benar membantunya. Karena mereka tertarik dengan tawaran Buyeon tempo hari, membuat Buyeon tersenyum bahagia karena janguk benar-benar membantunya, karena merasa tertarik dengan tawaran Buyeon tempo hari. Buyon pun meraih uluran tangan Janguk yang mengajaknya pergi sembari memanggil "Suamiku". Membuat Janguk terkejut apalagi Buyon yang tiba-tiba malah lompat dan memeluk Janguk. Oke, karena Buyon sudah diselamatkan oleh Janguk, episode yang pertama pun berakhir sampai di sini. Sampai jumpa di episode yang kedua mendatang. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.